Kedatangan Pratama Arhan ke Tokyo Verdy ternyata langsung bisa memberikan kontribusi nyata. Namun bukan kontribusi mencetak gol atau assist di lapangan. Kali ini Arhan membuat kontribusi bagus dalam meningkatkan rating ketenaran bagi klub barunya. Netizen Indonesia memang terkenal sangat aktif dan masif termasuk di dunia sepak bola. Beberapa tahun lalu saat Egi Fikri resmi bergabung dengan Lesiaq dan netizen dari Indonesia beramai-ramai meng akun resmi klub tersebut Lesga yang semula hanya memiliki sekitar 50.000 followers mendapat hampir dua kali lipat followers baru hanya dalam hitungan jam dan uniknya, pada tahun 2021 setelah Lesga memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak EG followers mereka pun menurun drastis hingga lebih dari 18.000 followers dalam waktu beberapa jam saja Hal serupa terjadi pada transfer pertama Arhan yang resmi merumput di Liga 2 Jepang bersama Tokyo Verdy. Diketahui bahwa akun resmi Instagram mereka diserang oleh netizen Indonesia hingga saat ini tercatat mereka mendapat kenaikan followers hingga 500%. Semula, akun Instagram Tokyo Verdy memiliki sekitar 50.000 pengikut dan kini mereka mendapatkan lebih dari 282 ribu mengikut dalam kurun waktu 24 jam saja. Uniknya lagi, ternyata hal ini membuat followers Tokyo Verdi melampaui klub-klub elit Jepang. Sebut saja Urawa Rage, Kasima Antlers, atau Kawasaki Frontale yang memiliki followers jangka sekitar 150 ribuan. Tokyo Verdi juga berhasil mengalahkan klub yang dibela Andreas Iniesta, yaitu Fissel Kobe. Semoga kontribusi positif pertemahan bisa ya berikan juga di dalam lapangan bukan hanya di Instagram